harus tahu guys, Soca itu adalah orang paling baper yang pernah udah temui Kalian harus tahu aslinya Soca gimana ya, Kapan Soca baper? Oh iya, iya tuh aku setuju Yaudah ya, tunggu dulu aja, maksudnya kita pesan makan dulu aja biar cepet gitu loh <coughs> Makan aja udah dapet, makan yuk Makan yuk Ayo okay. yuk, masukkan yuk Heeyy No no no no jadi teman-teman, kita harus mengingat kepada sila pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa Jadi kalau kalian sebagai orang beragama harusnya berdua-dua enak kayaknya eh apaan lu ngambil-ngambil makanan gua? Eh. ah elah kulit amat sih lu Hah, dasar Cina loh loh kok bawa-bawa Cina? antik lu emang apaan sih lu ngambil-ngambil iya lo ngambil -ngambil? E, Kalo bawa -bawa. Kalo kulit juga iya mau kulit juga kok usah gua dong Eh, bawa Kalo Cina jadi orang jangan hey. no no no no <GASSEC> eh kalian berdua berantem sih kalian melanggar sila kedua loh kemanusiaan yang adil yang beradab udah udah gue juga kan juga Cina lo juga Cina lo pada kan lo Jawa kita beda beda tapi kan satu Indonesia hee Yes yes yes. Nah, gitu dong kalian bersatu sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Teh mbak, Eh siapa sih yang dari tadi muncul mulu? Al, emang. katanya udah nyampe, eh iya, iya, udah penuh dia, ya. udah nungguin dari tadi. Katanya, eh, langsung iya, iya, iya, Oh, my God. Tidak lagi? Mm. Ya ampun, kita tuh janjinya jam 1, tau enggak? Kenapa jam 2.20 baru padahal sampai sini? Oh, pertanyaannya. Tadi makan dulu. Iya. makan dia ada? Tadi terus tadi ada orang aneh gitu. Iya. Ya, orang aneh teh, kok gitu. Enggak tahu tuh siapa. Ya udah deh, kalau telat-telat jangan pakai alasan yang aneh-aneh. Iya, -aneh. iya, maafin ya. Maafin. Ya, ya, ya, ya, ya udah. Oke deh, jangan mikirin yang masalah kayak telat lagi Gini deh, ada yang lebih penting nih. Tugas kita buat poster session nih. Jadi gini, gue udah buat konsep. Nah, kalian deh bisa deh, eh, kalian bisa lihat deh, kayak gimana, kayak gini, kayak gitu. Apa mau kita bikin horizontal atau vertikal? Hmm, jadi gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih ya bagusan tuh konsep yang pertama tadi terus kita campurin itu loh, kayak tadi koin kombinasikan sama yang tadi lo bilang horizontal itu loh Jadi kayak nanti kan grafiknya kayak ada yang horizontal sama dari yang konsepnya jadi dia kayak gelombangnya juga nggak beraturan jadi kayak beda dari yang lain kan jadinya kan lebih unik gitu gimana? Kalau aku nggak setuju sih soalnya kalau di horizontal campur vertikal itu nggak jelas ntar jadi konsepnya gimana kalau kalian? Iya pan sih ini nggak jelas nggak tahu nggak setuju nggak oh. setuju nggak mau. nggak mau gak mau gitu lah udah kayak gini aja nggak mau udah gak gini itu mau. jadi maunya ini gimana ya kayak gini nggak mau tapi ya kalau kata aku kalau kaya, seperti Karen tuh nanti jadi gak variasi Tuken. tapi kalau Sonia gimana coba kalau kata Sonia Pokoknya aku gak mau kayak gini tapi kita harus ada solusi ya, Iya iya jadinya mau kayak gimana udah gini gak aja gini, gini, gini, gini, gini, gini. Kok kalian para pengen menang sendiri sih, no no no no no no, nggak boleh tahu kayak gitu. Nanti nggak bisa mencapai tujuannya loh. Ayo coba kita budayakan masuk musyawarah. Seperti sila keempat, ya panjang jadi nggak mau sebutnya. Oke. Kalau nggak kayak gitu kita bicara yang bagi kalian paling aja, gimana maunya? Yang gimana kita musyawarah aja, yang bagusnya kayak gimana? Hey, hey, udah hey, hey, hey, hey, no hey, hey, hey, no no no no. no, no, no. Ini sampean nggak mau diberesin? Lo siapa sih dari tadi ribut mulu? Iya udah lo aja yang bersihin. Udah bayarin, tanggung setujuin sampah lagi. Nah jadi teman-teman, setelah jenazah kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia kita nggak boleh bersikap semena-mena sama orang lain kalau kita udah bikin sesuatu nih ya tanggung jawab sama perlakuan kita kayak tadi bikin buang sampah sembarangan bersihinnya juga bareng-bareng karena buangnya bareng-bareng juga jadi kayak jangan kayak gitu ya nggak boleh semena-mena sama orang lain oke okay? eh ngomong doang bantuin. Pris -pris. Terima kasih telah